Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumahku, surgaku, kenapa dikatakan demikian? Karena, rumah adalah tempat kita berteduh, dari panasnya terik dan dinginnya hujan Dan, tempat kita beristirahat total, dari penatnya kegiatan sehari-hari Jika rumah tidak dijadikan sebagai surga Seperti apa rasanya ya sobat? Rumah adalah sekolah pertama, bagi setiap anak Ya, benar, karena, sebelum anak cukup usia untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Di rumah jualah seorang anak belajar cara dasar belajar, mengenal hidup, dan budi pekerti. Lalu, seperti apa rumah yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesungguhnya. Mari kita pelajari, dalam ajaran Islam, sesungguhnya tidak dianjurkan untuk bermegah-megahan. Seperti, rumah yang memang dibangun layaknya sebuah istana yang sangat luas dan megah. Tentu, ini sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah manfaat dan kegunaannya. Akan banyak ruangan yang tidak berguna atau tidak berfungsi. Akan sangat banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya. Membangun rumah bermegah-megahan adalah salah satu tanda akhir zaman yang sebaiknya dihindari. Muslim arah bangunan menghadap ke kiblat yang sesuai syariat, akan tetapi untuk wilayah yang berada di belahan timur Ka'bah. Posisi rumah akan menghadap ke barat, yang artinya akan terasa sorotan matahari pada waktu siang dan sorenya. Hal ini tidak mutlak diperlakukan bagi tiap-tiap rumah ya sobat. Toilet atau tempat membuang hajat diharamkan untuk dibangun menghadap atau membelakangi kiblat. Jika memang memungkinkan dan Anda memiliki dana untuk merubahnya, daan Ruangan klosetnya cukup untuk merubah posisi hadapnya, ubahlah posisi kloset Anda, yang sudah berposisi seperti itu. Kriteria lainnya, rumah yang dianjurkan adalah, sirkulasi udara, yang baik. Sirkulasi udara dan air, menjadi aspek yang sangat penting, sehingga wajib juga dipertimbangkan, ketika membangun rumah. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Ratliya anhu menyatakan bahwa, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang, atau tidak mengalir, ketika dalam keadaan junub. Hadis Riwayat Muslim Hal terpenting syarat sebuah rumah, adalah lancarnya aliran air yang akan kita gunakan sebagai sumber kehidupan manusia. Jika, anak-anak sudah tumbuh dewasa dan akil balik, kamar dianjurkan terpisah. Untuk anak yang sudah balik, sangat dianjurkan agar mereka mempunyai ruang kamar, secara terpisah, apalagi, jika berlainan jenis dengan saudara, kakak atau adiknya. Anak perempuan tak boleh satu kamar dengan anak laki-laki, begitu pun sebaliknya. Kemudian, anak-anak yang sudah balik juga tak boleh lagi tidur berbarengan dalam satu kamar dengan orang tuanya. Rumah yang baik, dalam Islam, tak boleh berisi patung, atau lukisan makhluk, yang bernyawa. Beberapa orang, mungkin ada yang menyenangi memelihara patung atau lukisan makhluk hidup di rumahnya lain halnya dengan foto karena foto adalah hasil penangkapan cahaya oleh kamera bukan dibuat oleh tangan manusia intinya kita tidak boleh membuatnya dengan perbuatan tangan sendiri rumah idaman wajib ditanami pohon pohon adalah sumber oksigen utama untuk pernafasan kita dengan demikian keberadaan pohon di sekitar rumah bisa menjadi nilai positif yang membantu sirkulasi udara lebih baik dan memberikan pandangan yang indah serta terasa sejuk jika memungkinkan memiliki kelebihan rezeki, sedapat mungkin kita memelihara anak yatim memelihara anak yatim bukan hanya akan membuat rumah lebih penuh berkah tetapi juga kehidupanmu bersama keluarga secara keseluruhan hal ini sesuai dengan bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan atau diasuh dengan baik dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dengan buruk Hadis riwayat Ibnu Majah Nah sobat berkah Islam Itulah tadi rumah idaman kita semua, menurut pandangan Islam, sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan rezeki untuk memiliki rumah idaman, ya sobat. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.